Penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan. Apa maksudnya? Pemaksaan. Meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan? Melarang orang Natalan. Melarang orang bikin gereja. Bahkan gereja sudah berdiri saja. Diruntuhkan, dibakar, dibom Dengan paksa. Islam selalu memaksa. Selalu minta dengan paksa. Tanpa paksaan tak ada Islam. Karena Islam itulah. Ya. Jelmaan dari iblis ialah bapamu dari semula katanya Yesus kan yaitu apa pembunuh dan perampok pembunuh dan pendusta pencuri datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan nah itu kawan videonya ya ramai ini ini video ini ramai viral dibahas Nah, saya tidak tahu siapa itu orangnya yang berbicara itu. Yang jelas penyampainya kita sudah dengar semua bahwa Nabi Muhammad adalah perampok ya, Islam memaksakan kehendaknya. Ya, Islam melarang Natal. Ya, Islam melarang buat gereja. Islam menjelma eh, iblis. Nah, di sini saya sedikit bicara kawan. Ya khususnya yang ngomong tadi itu Ya, bapak yang ngomong tadi itu belum paham, ya, belum paham apa itu Islam, agama Islam, dan ajaran-ajarannya. Ya, nah, makanya saya sarankan kepada bapak tadi itu yang ngomong, coba pelajari Islam. Ya, baca dulu Al-Qur'an, pelajari, atau diskusi dengan orang-orang Islam, tanya jawab. Insya Allah akan terjawab semuanya. Di dalam Islam tidak ada yang namanya pemaksaan. Dan tidak ada Nabi Muhammad itu merampok. Tidak ada. Di dalam Islam itu tidak ada. molaran yang Kristen itu Natal. Tidak ada. Yang dilarang umat Islam, umat Muslim. Natalan itu memang dilarang. Tapi kalau umat Kristiani itu Natalan. Tidak ada larangan. Islam tidak melarang. Jadi saya melihat bahwa bapak ini berbicara tanpa ilmu. Ya. Ya. Bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam, bukan. Ya, yang bom bom bunuh diri itu ya kebetulan saja dia beragama Islam. Dan bom bunuh diri ini bukan hanya mereka yang kebetulan beragama Islam. Di dunia ini, agama lain juga mungkin ada. Ya. Jadi, pernyataan bapak ini, kalau eh, terus begini, ini akan merusak persatuan Indonesia. Ya. Kenapa dia membahas agama yang dia tidak pahami? Harusnya itu, oh ini ada bom bunuh diri ini nih, orang nih, ini ada teroris nih. Oh orang Islam nih misalnya. Coba pelajari ajaran Islam. Tidak akan kutemu itu, tidak akan ada. Melarang Natal. entas eh, adakah orang, yang melarang, orang Islam melarang Natal? Umat Kristen saya bel belum tahu. Tapi kalau seandainya Bapak itu tadi menemukan ada seorang Islam, seorang muslim melarang Natal. Tidak ada itu dalam di dalam ajaran agama Islam, yaitu umat Islam melarang umat Kristiani untuk Natal, tidak ada. Ya. ya ada sebuah riwayat ya waktu di Madinah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu sangat melindungi umat beragama di luar Islam. Ya, waktu itu ada agama Kristen, ada Yahudi, ya, dan beberapa mungkin yang lain di Madinah. Sampai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memberikan ultimatum, memberikan suatu ketegasan. ya Jangan ada yang mengganggu umat Kristen dan umat lainnya di luar Islam. Karena kalau itu diganggu, maka hukumannya berat. Sampai ada yang seperti itu. Ya, sampai ada yang seperti itu. Bahkan dari riwayat menurut riwayat ya. Istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya Siti Khadijah Sebelumnya kan Kristen, di pamannya seorang pendeta. Bahkan menurut cerita yang saya dengar, ya pamannya Sitihatija yang pendeta itu mengetahui kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari saudaraku, sahabat kurayah Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia, ya, apapun agamanya, ayo kita tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan terpancing dengan provokasi-provokasi yang bisa merusak persatuan kita. Karena beda agama. Negara yang besar ini, NKRI ini berdiri bukan atas nama sebuah agama. Tapi atas seluruh suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Maka bangsa ini, Indonesia ini berdiri sebagai sebuah negara. Ya, jadi kepada yang Bapak tadi, saya sarankan coba pelajari ajaran Islam yang sebenarnya. Maka kalian, ya maka Bapak ini tidak akan menemukan bahwa Islam itu pemaksaan tidak ada. Jadi jangan lihat kulitnya doang, karena karena tidak seluruh umat Islam ya, mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dengan sempurna, tidak semua, ya tidak semua, adalah beberapa orang yang selalu melanggar ajaran agama. Begitupun agama lain. Dan saya juga berharap kepada sahabat kurang Indonesia yang mendengar Bapak ini berbicara, yang tahu tempatnya di mana, coba ajak diskusi ya khususnya ustadz -ustad, ya ulama-ulama. Ajak diskusi, tidak perlu sedikit-sedikit buat laporan penistaan, ya, buat laporan apa, enggak usah, itu kurang baik kalau menurut saya. Tapi tompulah jalur-jalur kekeluargaan, musyawarah, klarifikasi. Karena bisa jadi Bapak itu tadi ngomong, karena dia tidak tahu ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi sebaiknya yang dekat, yang tahu dia, Bapak itu duduk, ah, sampai yang sebenarnya. Seperti apa ajaran Islam itu. Jadi kalau ada dia mau lihat ada orang bom bunuh diri, ada yang mau larang natal dan sebagainya, bahwa itu tidak ada dalam ajaran Islam. Ini saja kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Baik yang videonya.